UCTV GO Hadir dengan pilihan channel terlengkap Series, drama, olahraga, film, kids. Stream acara favoritmu dengan aplikasi UCTV GO Bisa tonton tayangan hingga 7 hari kebelakang Dimanapun, kapanpun, bebas nonton yang kamu mau Prime Time, Anytime, Anywhere Ayo download sekarang juga di HP kamu Wujudkan bersama Indie